Nah kurang ke kanan kurang, ke kurang ke kanan, kanan kan? Ay, video kanan lagi itu Enggak enggak Oh, oh iya Eh oh, oh, iya. Iya. Hey guys Ini Hamin satu sebelum nyepi Kita mau cari ogol-ogol Kata ibu itu ada di depan Halo, mana? Belum tapi itu mereka baru mau jalan jalanin Jalanin kaki aja begitu <tuk> Ayo kaki atau. aja parking. Halo mau liat ogol later kenapa kenapa di gini ya? kenapa tuh sakit dia sakit ya guys oh, biar jangan Rani makan saya. Kemarin. a few moments later mereka maksudnya guys hmm. <laughs> Berbelanja selagi masih bisa. ATM-nya udah gak berfungsi, guys. Ini gak mau sekalian bintang? Nah, kayaknya boleh lah ya. <laughs> <laughs> <laughs> dito, dito, dito, dito. <laughs> mau aku pilih yang mana? Ini anting ini karena harus jawab sekarang juga. <laughs> eh, ada petasan? Oh go, go lu, Enggak, semua, guys. Gimana guys? Ini kan. Iya aku sebenarnya pernah minum ini tapi kayaknya aku pernah minum ini. Kayaknya udah ini. Kayaknya harus minum energi. Ada dua baca bahwa kau udah menunggu di depan. Kita enggak tahu jam berapa itu. Ogoh-ogoh. Begini Ada nih. Later. Kau udah mulai. free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 <terimu> kita mau on the way ke tempat pembakaran, ke tempat pembakaran guys. pengrupukan terus ya, pengrupukan bahasa Balinya. tadi aku kira pas dia lewat musiknya bakal menggelegar, tapi cuma lewat. Set -set tapi jemputan dekat lagi. Ada, satu ada satu lagi. ada satu lagi. ada satu juga. terus dibutuhkan keramaian di atas. oke. Okay. mereka udah pasang speaker gede aja sebelah sini later. Hai guys. Oke okay guys, sekarang kita ada di Yueka. <laughs> nah, sekarang kita lagi nunggu ogoh-ogoh arak-arakannya, tapi kita mau mixur dulu sama bapak pecalang ada di belakang. Yuk, okay, Litri iketin kita tanya dulu. Atau udah tanya. Ada katanya dari atas ke sini dari sini ke sini. Oh, Jadi mana berarti ketemu di mana gading kayaknya deh. beda-beda kan. banjar. Dia gak tahu gimana berarti, iya. Iya nih ngapung kita. Apa kita? Betul. Nah, ini tagihan. Ini ucapan bang. Ya. Mari jadikan momen ini sebagai introspeksi diri untuk melangkah lebih baik. Layanan internet tetap dapat dinikmati selama hari raya nyumbang. Iya yang yang nggak bisa itu yang nggak bisa, mm. bisa itu hanya ini seluler. Cinta seluler ya seluler. <laughs> Cina kayak yang pegang. Hai guys, kayaknya menurut eh, coba-coba kamu ceritain, menurut sifat. firasatku sih tidak akan lewat GWK ya, guys. Cuman hmm. karena kaya semuanya mau di sini, iya e, ya kita jelas kan aja. Lelah ini bunda paling GWK, selvi Ria rinda, dulu, manikmat, guys. Sabar, Mereka... ini ini first time aku mau di GWK, guys. <laughs> sabar, aku buat story dulu ya, <laughs> empat tahun. Nanti foto yang aku cantumin ya. Yeah, iya empat tahun aku di Bali. Baru ini aku foto di GWK yang indah ini. <tuk> Kalau ke GWK-nya udah sering guys. Cuman foto <tuk> <ke> <tuk> aku mau di aja udah terharu Ke, ke GWK-nya udah sering guys sampai ke dalam dalam sana. Cuman untuk foto di yang ikonnya ini tuh <tuk> belum pernah. <San> biasanya soalnya aku beli nasi goreng di sini guys, cuman bapaknya tutup. eh, eh pokoknya di itulah situ guys, dekat sebelah ini ada bapak. bapak <San> <Ars>. <San> Saya di sini sebenarnya gelap kali, tapi, <San> tapi gak tahu kita <San> mau ngapain. <San> <San> minum. Tidak orang, orang udah pernah hilang, ada sih. <San> uh -um. no, patung tertinggi kedua di Asia. iya kan guys ya, patung tertinggi kedua di Asia kan? Gwk <San> okay, ya. Yeah. Yeah. katakan makai okay benar pertama guys. kali uh, berfoto di patung GWK. Ya ini. Allah. Benar. Bukan patungnya sih lebih ke lebih GWK gaya. ini. Kalau patungnya udah sampai masuk ke dalam, tahu. Termasuk masuk ke dalam itu cuman kalau ke GWK tercinta yang kuning-kuning ini, kuning-kuning kayak ini belum baru ini guys dan perfectnya guys kos kita dekat banget dengan bumbung hidungnya padahal kita biasanya jalan kaki ke sini banget ya jadi kayak pertama kali datang ke Bali ini lokasi spot foto pertama gue gitu kali mereka mereka ini tuh kosannya di depan hidung dari memang memang begitu memang anak anak kos ini gini masih 4 tahun lagi empat tahun kemudian 4 tahun kemudian udah ganteng belum pernah juga udah keburu pulang kampung ini dia, Bunda. Kami yang sudah menjalani seluruh Bali, Ibu. <tuk> Oke, dia jalan. Iya, jalan kaki. Wah, sebab itu, <tuk> kayaknya, kayaknya kita makan nasi Padang. Iya, <tuk> tapi kita harus makan ini, guys. Iya, <tuk> <tuk> astaga, pokoknya go -go udah dibakar, kita masuk di sini. <tuk> iya, kayaknya gak lewat sini, dah. Enggak, belum. Wah, ini mari ke Puri Gading. Jangan kalian pertahankan diri kalian itu di sini. Kita <tuk> <tuk> harus komitmen. Oke, assalamualaikum gue harus Komitmen apalagi menunggu doi nanti, kalau... nanti, karena di sini nggak ada pembakaran kita yang dibakar. Hai pembakaran. Gini, guys Bye-bye A few moments later. <susur> Akhirnya datang, oke, oke, oke, Kita oke, oke, oke, oke, oke, sambil menunggu. Udah, udah datang, udah datang. Kita akan mengabadikan momen ini. Iya, guys. Yeah, guys, kita nanti kita yang di di, di arah. bukan bukan gogo -go, go ya gitu lagi. Sabar, nah, sabar. Iya, bro. Masih, bro. masih jauh TW. Masih OTW. Masih jauh. masih jauh. Kita udah excited masih. banget. motor. Ya. udah nunggu lama bawa ke brigadir. Ayo kita gas. Mari kita pergi. Kita otw brigadir, guys. Let's go. akhirnya kan. Yo. Guys, akhirnya kita udah sampai walaupun tadi kita miskomunikasi, salah informasi Memang memang tidak ada yang Terima Ye kita udah <tuk tangan> di video, ternyata <laughs> oh, <bukan. laughs> so, Di oh. <laughs> <laughs> <Hello. Hi. laughs> Glowing in the dark <laughs> asar enggak kelar Dada, Dada Yoli. Koper, ya, aja, nanti, Oh, yeah. saya nggak lihat saya di sekarang kita mau pulang dulu. Jadi dari tadi, dari tadi kita nungguin di ini. Tunggu dulu, Tunggu dulu mereka selesai jalan. Kami iya. banget Best. bagus banget dari kita nanti. Oh, <laughs> Dan katanya nggak dibakar sih, katanya cuma mau diparkir. <laughs> so, mau diparkir karena tanggal 26 mereka iya, mau ada acara arak arak lagi kan pameran itu GWK katanya nggak, jadi kalau kalian mau lihat lagi di GWK. Menkerang. Jadi tadi sebenarnya di sini bukan di GWK. <laughs> Kita udah hebat di GWK, ternyata di GWK tanggal dua puluh enam. Later. Siobra Jadi mudah-mudah Banjar Iya Kita masuk info terkini Bali <cothing> Bancar GKE Bancar <layasannya normal>